Baiklah para sahabat yang selalu kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Yuda akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ke kabar pertama para sahabat ya Pastinya tentunya kita happy banget melihat momen spesial Cidukan saat Abang El lagi berenang Dikala bundanya lagi kerja Aduh ini Masya Allah banget ya Bunda Lesti kejora kerja sambil ngasuh yang selalu bikin salvo adalah Abang Fatih yang sudah pinter berenangnya Masya Allah. Abang El ini memang lucu dan menggemaskan banget ya anak pinter. Anak sholeh, anak kebanggaan Lesti Rizki Villard dan warga Konoha pastinya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar al underscore FC. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Si abang mah favorit banget Kalau udah berenang wkwk, Masya Allah luar biasa banget ya Udah pinter nih untuk abang L Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia terus, amin Dan kita lihat juga persahabat ya Di kabar berikutnya Ini ada Mama spesial Setelah syuting dapur bunda Terlihat persahabat ya Kekeluargaan Masya Allah Bunda Lesti dan tim ini lagi bawa terang Ini kebahagiaan yang kita rasakan Melihat kebersamaan ini Membuat kita semakin kagum Masya Allah mudah-mudahan tetap terjaga ya kekeluargaannya Dan semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan terus untuk kita semuanya Postingan ini pun di-repost kembali oleh akun Leslar komik Kalimat Caption pun dituliskan di unggahan ini Mimin suka nih kalau udah botram kayak gini Berasa banget kekeluargaannya Masya Allah Tuh semua orang aja kagum Dan pastinya suka banget Melihat momen seperti ini Semoga selalu bersama Dan selalu kompak terus Untuk Leslar Entertainment Selanjutnya perasaan disimak juga ya Setelah syuting Idola kesangan kita gak ada capeknya memang semalam langsung berolahraga main badminton lesti pilar ini lagi main bareng nih badminton masya Allah gak ada capeknya apalagi persahabatan yang mereka tentunya mainnya kalau kalah langsung disetariin wow ini tadi kebahagiaan juga. Ini sesuatu contoh yang membuat kita semakin bangga ya, gak ada capeknya, tetap semangat tuh persahabat. Jadi contohin oleh Leslar, tetap semangat untuk warga kono assalamu selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ya di unggahan Lesti Kejora akhirnya, Lesti Kejora story in video. Persahabatnya kekalahannya dengan tentunya lawan yang sangat luar biasa ternyata Papa Bi dan Bang Adisai, tentunya pasangan yang sangat kuat belum dikalahkan oleh Lesti dan Bang Boril ya. Akhirnya skornya dua sama nih imbang. Wah wow, ini spesial kejutan banget nih untuk keluarga Konoa. Dan berikutnya juga persahabatnya ada kabar dari Papa Bilar lima jam yang lalu mengunggah sebuah postingan ya. sebuah mobil berwarna hitam. Namun kita salvok kalimat yang diunggah oleh Papa B Mobil milik saya hilang, Mercy E250 2018 apabila melihat di jalan mohon info ya Plat nomor B901PKK Ini tentunya unggahan dari Rian yang di kembali oleh Papa B Dan kita lihat juga persahabat ya, kalimat yang diposting oleh Papa B At Krisrian, mudah-mudahan segera ketemu waktu katanya tuh Amin, mudah-mudahan ya mobil yang hilang bisa bertemu dan mudah-mudahan tersahabat ya ada rezekinya dari kau Krisrian yang bisa menemukan kembali mobil yang hilang. Ini mobil hitam yang tentunya harganya juga bukan kaleng-kaleng kalem tersahabatnya mobil mercy Kita support dan kita selalu mendukung untuk teman kerabat dari idola kesayangan kita. Berikutnya, disimak juga di persahabat ya, info penting untuk warga Konohan diingatkan kembali. Bila mana ada yang belum tahu mengenai offernya Bunda Lesti di Ancol, kali ini akan menginfokan kembali. Di acara temukangan Kagama DKI, persahabatnya Bunda Lesti akan hadir, akan tampil bersama Ben Kotak dan Waode persahabat ya ini kejutan juga untuk warga Konoha jadi jangan sampai lupa saksikan Guyu Rukun Kumpul Menet Temu Kangen Kagama DKI 2022 untuk jadwalnya persahabat ya dicatat hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 09.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat Tempat acara akan diadakan di Ancol, Ecovention Eco Park, Jakarta Jadi jangan sampai lupa nih persahabat ya, dicatat jadwalnya Biar tidak ketinggalan, biar tidak terlewatkan off airnya Bunda Lesti di Ancol hari Minggu, tanggal 18 September 2022 Kemudian persahabat ya, disimak juga ini info tak kalah penting untuk warga Konoha selain off -air. Ada kejutan juga di tanggal 17 nya nih persahabat ya hari Sabtu, idola kesayangan kita akan live streaming di channel YouTube Lesnar Entertainment dalam acara press conference product launch of Lesnar Metaverse. Ini tentunya terbaru nih persahabat ya untuk press conference product launching of Lesnar Metaverse. Jangan sampai lupa dicatat juga jadwalnya 17 September 2022. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Live di channel Youtube Leslar Entertainment Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Ini juga momen yang paling ditunggu untuk keluarga kuno Hado. Akan yang terbaik, mudah-mudahan Leslar Metaverse terus sukses semakin berkembang dan jaya selalu, amin Untuk berikutnya juga persahabat ya, Bang Mimin akan menginfokan yang masuk nominasi di kategori artis solo pria atau wanita dangdut terbaik, untuk nama-nama yang masuk, ya tidak ada. Bunda Lesti di sini, nama yang masuk yang pertama ada Evi Masamba, Inul Daratista, Iqbal, Nasar, Roma Irama, dan Selvia. Itulah nama-nama yang masuk nominasi di kategori artis solo pria atau wanita dangdut terbaik. Kita tentunya selalu mendukung buat Lesti yang mudah-mudahan ada rezekinya di tahun depan. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora, dan kita lihat juga bersama berikutnya di kategori artis solo pria atau wanita dangdut kontemporer terbaik nih. Yang pertama ada Dewi Persik, ada Vildan, ada Geoyubi Yubi, ada Hari Putra, dan Putri. Itulah nama-nama yang masuk nominasi di kategori artis solo pria atau wanita dangdut kontemporer terbaik. Jadi, jangan sampai tentunya kita bersedih. Jangan sampai kita putus asa bersama dia. Ya, Gara-gara Bunda Lesti tidak masuk nominasi di Ami Award. Namun ini menjadi penyemangat untuk keluarga Gonoha Yuk sama-sama kita support yang terbaik untuk karya-karya Lesti dan Bilar Nih persahabatnya kita simak juga diunggahan Star Voting Team Ini mengunggah sebuah kalimat Kembali fokus streaming dan voting yang lagi ada aja Siapa tahu dapatnya yang lebih baik Kita gak tahu Dari hasil streaming setiap hari yang kita lakuin Ngasih sesuatu yang bisa menyebar luaskan karya juga nggak tahu intinya, aku mau semua tetap fokus pada jalannya, terus persahabatnya, jadi tetap semangat ya. Kita kembali fokus streaming dan voting. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak dan semakin kompak dari warga Konoa semuanya. Dan kita lihat juga persahabatnya, ini juga ada sebuah postingan ya, dari L2W. Ini juga support yang luar biasa dari L2W persahabatnya. Kita simak di sebuah kalimat yang diposting juga. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai berhasil Perjuangan kita untuk idola tidak akan pernah berakhir Tetap semangat kawan-kawan masih ada hari esok Betul sekali percahabat ya Tidak ada kata gagal untuk kita semuanya Yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai berhasil Perjuangan kita untuk idola kesayangan tidak akan pernah berakhir Tetap semangat untuk kita semuanya mudah-mudahan kita semua sehat bahagia dan semakin solid men Yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Untuk berikutnya juga Persahabatnya Bang Imin akan menginfokan Mengenai voting online sementara The Maskar Ming Melo Celebrities 2022 Rizky Bilar masih berada di nomor 2 Dengan perolehan voting 7.322 votes Sedangkan di nomor pertama Masih Rangga Azab Dengan voting 8.054 votes Nih, lumayan agak Jauh nih jaraknya bersahabat ya Tetap semangat kita semuanya dukung Mudah-mudahan Rizky Bilar Menjadi pemenang Di The Most Carbic Celebrities 2022 Kita masih menunggu cidukan-cidukan Vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik Kabar bahagia Dan pastinya kabar spesial-spesial mengembirakan Dari Lesti dan Bilar Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar